Khusus nanti yang kesini Bilang aja Dari subscribernya Dero Sa Auto yeah. Nanti dikasih harga khusus ya mbak ya Pasti dong Betul crazy i see fire burning but i close my eyes i'd rather deny that everything is falling out of place i see trees ripped Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Derosa Auto, De Auto. Oke okay? Terima kasih kepada teman-teman Subscribernya Derosa Auto Dan teman-teman yang sudah menonton channelnya Derosa Auto Karena di channel ini Kita akan membagikan informasi seputar stok Mobil bekas ya Mbak Betul ya banget. Betul Dan tidak lupa teman-teman Kalau mau beli mobil second ...harus tempatnya yang jelas ya, dan juga ada warantinya... ...dan juga ada promo-promo menarik ya, yaitu ada di OLX Autos. Iya, betul banget Bener, di OLX ya. Autos. Betul ya, Mbak Meda. Nah, kali ini saya keliling showroom kebetulan langsung datang... ...berkunjung ke OLX Autos, Autos. ya, ditemani dengan marketingnya langsung... ...dengan Mbak Melda ya Mbak? Ya, Melda. Mbak Melda ya, jadi Mbak Melda ini... Uh, dia adalah salah satu marketing di OLX Autos ya, yang akan memberikan informasi stok punya OLX Autos dan juga promo-promo menarik ya Mbak ya. Iya betul betul. Mbak. Nah Mbak Melda, kalau boleh tahu showroom OLEK Autosnya ini ada di mana dan boleh tahu nanti ada teman-teman yang mau tahu teleponnya Mbak Melda silakan diinformasikan Mbak. Boleh untuk OLS nah. Autosnya kita di cabang Bogor Jalan Siliwangi nomor 66. Ya. Nah untuk kontak personal saya bisa di 0812 1940 1842. Siap ya. Pokoknya ada teman-teman yang mau tanya atau mau cari mobil apa aja nanti bisa kontak Mbak Melda betul di banget. sini ya. Iya, betul. betul karena di OLX Autos ini mobilnya ratusan teman-teman ya. Teman-teman mau cari mobil apa? Pasti ada, cuma nanti yang akan kita liput adalah mobil-mobil yang fast, fast moving, moving, ya, Mbak. Ya, jadi ah, ah, yang fast moving yang memang banyak orang cari, betul, betul ya. Nah, kalau boleh tahu, Mbak Melda, sebelum ke stock unit nih, uh -huh. keuntungannya beli di OLX Autos itu, kalau boleh tahu, diinformasiin ke teman-teman, Mbak, silakan. Jadi keuntungan beli di OLX Auto selain mobil kita bebas banjir, ya. bebas tabrakan, ya. jaminan garansi mesin satu bulan, dan buyback garanti 7 hari. Iya. Hmm. Selain mantan. itu kita juga ada uh, kelebihan lainnya yaitu ga, uh, gratis perawatan selama 18 bulan. Oh, jadi selama beli mobil di sini itu hmm. ada gratis perawatan ya, ya Mbak ya. Nah uh, itu ada ketentuan khusus nggak? Uh, Kalau ketentuan khususnya pasti hmm. ada, dan itu nanti gratisnya perawatannya di shop and drive. Oh, di shop uh, and drive ya. Jadi kita udah itu dengan shop and drive. Betul, udah MOU sama shop uh, uh, and drive ya. Jadi banget. bisa uh, service di shop and drive di seluruh Indonesia ya, Mbak. Uh, seluruh Indonesia yang sudah uh. join dengan kita, dan kebetulan emang semua sudah join. Yeah. Perawatan di sini bisa dibilang kayak ganti oli, ganti oli uh, ya. Ganti oli. Wah, keren banget nih. Jadi untung banget beli di OLX Auto ya, banget. karena... Uh, garansinya juga ada, dan juga ada free maintenance, ya. Betul banget, selama 18 bulan. Betul sekali. Oke, Mbak Melda, kita nggak usah lama-lama lagi. Kita langsung aja bagiin informasi stok nih, ya. Siapa Betul tahu, ya. teman-teman ada yang cari mobilnya nih, ya. Dan Betul juga, banget. siapa tahu, ada teman-teman yang lagi punya duit sekantong plastik mau beli Bener nggak? Silahkan langsung datang deh. Siap, Mbak Melda, ya? Oke, kita lanjut ke stok unit yang pertama, Oke. ya, Mbak? Ya, Silakan Mbak Melda. Uh, di sini ada Kia Picanto tahun iya. 2013 dengan transmisinya Matic Transmisi Matic Transmisi ya KMnya masih di 106 KMnya 106 teman-teman hmm. ya Nah ini sudah termasuk ikutin program yang tadi Mbak Melda Betul banget ini masih nah. masuk ke dalam program yang tadi buyback garansi Berarti ya. perawatan selama 18 bulan Iya betul sekali ya Jadi mobil Kia Picanto hmm. ini sudah masuk waranti juga teman-teman Dan juga masuk juga free maintenance ya. Iya betul masih masuk di free maintenance selama 18. Selama 18 bulan. Siap, keren banget nih ya. Nah, ini kebetulan pajaknya plat Bogor ya, Mbak ya. Ini plat Bogor, pajak masih di 2023 Maret. Masih di 2023. Jadi panjang nih, teman-teman ya. Nah, kalau boleh tahu harganya dibanderol berapa, Mbak Melda? Uh, kita kasih penawaran di 105 kalau mau pada datang ke sini bisa ya. langsung nego di tempat. Betul sekali ya. Jadi harga 105 itu sudah termasuk semuanya ya, waranti dan. Uh, maintenance ya mbak iya, ya betul uh, Kalau mau nego Langsung chat ke mbak Melda ya Iya boleh langsung betul chat sekali. Kalau nggak langsung datang ke OLX Autos Langsung datang dulu. ke OLX Autos ya. Nah kalau misalnya kredit Nanti ada hitungannya Atau nanti kontak mbak Melda aja nih mbak Kalau untuk perhitungan kredit Nanti bisa langsung kontak Karena semua betul. mobil di kita itu bisa kredit Bisa cash Iya bisa kredit bisa cash ya iya. Betul sekali Pokoknya dananya menyesuaikan Yang mm -mm. penting nego sampai deal ya mbak ya Iya nego Benar sampai sekali. deal Kredit cash boleh semuanya Siap mbak Melda Oke kita lanjut lagi ke unit selanjutnya Mbak Oke okay. Oke okay, Mbak Mela. Kita lanjut lagi ke stok yang kedua nih Mbak Ya. Ini yeah. ada Terios ya Mbak yeah, ya? Ini Terios 2018 Tipenya tipe apa ya Mbak Tipe R, tipe R ya nah. Transmisi Transmisi Matic Transmisi Matic teman-teman Kilometernya Mbak Kilometer masih di 72.000 ribu Kilometer 72.000 Masih low ya teman-teman ya low. Nah, nah uh, Terus juga ini kebetulan Platnya plat Bogor juga ya teman-teman ya Nah harganya di bandrol berapa mbak? Uh, untuk harga kita pertama bandrol di 225 225 teman-teman ya Kalau mau nego sekitar ya 2-3 juta masih oke okay kali ya mbak Masih oke okay okay banget Masih oke okay, ya siap Nah nanti langsung kontak mbak Melda Lihat unitnya langsung uh -huh. test drive Silahkan langsung nego ya Kita bisa home test drive dari rumah juga Oh gitu uh -huh. nah jadi bisa home test drive juga teman-teman uh -huh. ya Betul sekali ya Oke okay, kita lanjut lagi ke stok berikutnya mbak di stoknya Welek Autos ada Mobilio ya Mbak Melda iya, ya? Mobilio Mobilio tahun berapa Mbak? Kalau yang ini dia tahun 2015, transmisinya Matic Tahun 2015, 2015 transmisi Matic, Matic ya teman-teman ya mm -hmm. Nah ini di kilometer berapa ya Mbak? Kilometer masih di 42.000. Masih di 42.000 ribu, masih low juga teman-teman. Kebetulan ini platnya Jakarta Selatan bernopol genap teman-teman, hmm. ya. Nah pajaknya juga bulan 11 ya Mbak Mila ya, ya. Pajak bulan 11 tahun 2022. Betul. Nah untuk harganya sendiri dibanderol berapa Mbak? Oh, kita buka harga di harga 165 juta. Harga OTR-nya 165 ya, masih bisa nego pokoknya Total ya. Betul banget mau nego. Uh, keras, mau nego enggak, langsung telepon Pak Melda pokoknya ya. Yang penting tes dulu. Aja. Ya. Nego halus. <laughs> ya. Kredit bisa ya mbak ya? Semua unit di OLX Autos ini bisa kredit, bisa, bisa kredit. Bisa kredit ya, Semua betul. Nah, kalau boleh tahu kreditnya DP-nya berapa persen mbak? kalau DP mini biasanya di 15%. 15% ya, teman-teman. Jadi di WMX Autos ini semua mobilnya DP minimalnya 15%, Betul. tapi itu balik lagi ke data customernya ya, ya. balik lagi ke data pengajunya bisa Betul. Diaduin, tapi lihat lagi nanti. Betul. Siap, kita lanjut lagi ke belakang, mbak. Oke, siap. Oke, lanjut lagi ada stok Nissan Juke Rx ya Mbak ya? Iya ini Nissan Juke Rx 2012 transmisinya Matic Transmisi Matic tahun 2012 teman-teman mm. ya Nah ini kebetulan Nopolnya juga masih Nopol Bogor ya Iya memang kita masih di Nopol Bogor Betul karena OLX nya ini kita berada di kota Bogor mm. ya Mbak ya? ya? Nah Ini atas nama pribadi atau atas nama uh, PT Mbak? Atas nama perorangan sih Atas nama perorangan ya betul sekali Nah uh, untuk harganya dibanderol berapa Mbak? Kita harganya kita bandrol di harga 140 juta Cuma nanti masih bisa nego asalkan Betul. datang dulu ke lokasi test drive baru itu Betul sekali, yang penting datang langsung test drive mm -hmm. Jangan lupa kredit juga DP minimal 15% Ida. ya Mbak Melda ya Betul sekali, nah kita lanjut lagi ada di sebelahnya lagi nih Mbak Oh ada ini ya, RAS Lanjut lagi Mbak Melda, ini ada RAS ya Ida. Ras tipenya apa ya Mbak? Uh, kalau ini dia tipenya Ras TRD Ultimo 2016, hmm. eh, 2017 sorry ya. manual ah, Ras Ultimo TRD hmm. 2017 manual teman-teman ya Jadi udah ada jok belakangnya ya Mbak ya? Hmm, betul banget Betul sekali Nah kilometernya berapa Mbak? Kilometernya kita masih di 33.000. Tiga puluh jadi kilometernya antik ya. Jadi iya, antik kalau banget. sudah antik kayak gini, harganya juga pasti antik iya, nih, pasti. Ya? Nah, harganya berapa mbak? Uh, untuk harga penawaran awal kita bandrol di dua ratus enam juta. Dua teman-teman, ya. Karena hmm. kilometernya antik, harganya juga harus antik. Betul. Tapi negonya juga nanti, teman-teman juga dibikin antik juga. Iya ya? pastinya. Betul. Datang langsung aja ke. OLX Autos, Autos yang ada di Bogor, Bogor. Ya. ya. Lanjut lagi kita di unit yang banyak dicari orang nih ya. ya. Ada Expander, Expander ya Mbak. Expander 2018. Yes. Expander tahun 2018, hmm. tipenya Mbak? Ultimate. Ultimate ya. Nah transmisi otomatik yang pasti transmisi ya. Automatic. Betul sekali. Nah ini kebetulan platnya ini plat, plat B Selatan ya. B Jakarta Selatan dengan nopol ganjil teman-teman mm -mm. ya. Nah. Kilometernya berapa tadi, Mbak? Kilometernya masih di 58.000 untuk tahun 2018. Di 58.000 untuk tahun 2018. Ya, betul, ya. Nah, harganya sendiri dibanderol berapa, Mbak Melda? Kita buka penawaran dulu di 242 juta. 242, teman-teman. Iya, -teman. karena ya. ini pajaknya masih panjang di Februari 2020. Pajak masih panjang, KM juga masih low, hmm. jadi teman-teman gak usah ngomongin harga, mendingan lihat unitnya ya, Mbak, ya. Iya. Betul sekali. Siapa tahu nego gak tahu jadi dikasih. Oh, gak? yang penting iya. datang dulu kalau belum lihat barang kan nggak enak kayak, gitu Betul ya Betul sekali ya. Jadi ini pokoknya dijamin aman ya, Mbak ya. Aman semuanya malah kita udah lulus uh, 180 titik inspeksi. 180 titik inspeksi, teman-teman. Uh -huh. Nah, terus juga ini juga masuk waranti dan juga tadi sudah ada paket servis ya. Iya, paket servis selama 18 bulan. Selama 18 bulan. Pokoknya keren banget beli di Olek Autos ya. Kita lanjut lagi, Mbak. Ada Sienta. Tahun berapa, Mbak? Merida? Tahun 2020, tipenya tipe CK. -tipe. Tipe Q yang paling tinggi ya, ya. Dan ini sudah facelift ya teman-teman ya Ini tahun yang 2020 Yang keluaran terakhir Pokoknya sudah facelift ya teman-teman ya Nah ini kilometernya berapa mbak? Kilometernya masih di 28.000. Ribu. 28 ribu ya Dengan Nopolnya itu Jakarta Selatan ya mbak ya Iya ganjil Jakarta Selatan Ganjil Jakarta Selatan ya. Nah ini juga mobil juga masih kinclong teman-teman Kalau nanti teman-teman lihat ke sini Dan pasti sudah lolos inspeksi ya mbak mm -hmm, ya Tentunya Betul sekali Nah harganya sendiri dibanderol berapa mbak Melda? Uh, kita buka harga dulu di 260 juta 260 juta teman-teman ya mm -hmm. Nah nanti juga teman-teman Langsung kontak lagi mbak Melda Nego aja Siapa tahu dikasih, ya kan? Pokoknya yang penting teman-teman udah ada harga acuan untuk belinya, uh -huh. bener nggak? Betul banget. Betul. Ya kita lanjut lagi Mbak Melda. Oke, di sini ada Veloz tahun 2012. 12, teman-teman. Uh -huh. Ya transmisinya? Metik. Metik lagi, teman-teman. Ya kilometernya berapa Mbak Melda? Kilometer 167.000. Kilometer 167.000 ya. Nah ini barangnya juga masih oke. Pokoknya nanti teman-teman cek sendiri. Ya, Nah ini hmm. pajaknya Bernopol Jakarta Pusat Genap ya teman-teman Genap, Genap. Ya, ya Nah terus uh, harganya dibanderol berapa Mbak Melda? Harga kita bandrol di 142 juta 142 teman-teman untuk Veloz 1.5 tahun 2012. 2012 ya Nah jadi nanti teman-teman sudah lihat sudah nego Test drive juga jangan lupa ya mm -mm. dan juga jangan lupa tanyain lagi untuk waranti segala macamnya teman-teman ya betul. termasuk dengan free service yang tadi ya hmm. di di mana tadi servisnya soft and ride betul sekali ya Entah. oke lanjut lagi teman-teman ada Xenia tahun 2016 ya pak ya, betul nah, senia tahun 2016 transmisi manual manual 2016 model barong ya dan hmm. ini tipenya tipe 1,3x 1,3x standar ya, ya. ya yang standar. betul sekali ya untuk kilometernya berapa Mbak Melda? Di 119 119 teman-teman kilometernya hmm. Ya masih worth it lah untuk mobil operasional ya Terutama untuk Xenia Iya Mbak ya? Iya betul sekali Nah ini juga semuanya udah dicek body-body juga masih oke okay, teman-teman Untuk harganya di Bandel, berapa Mbak? Uh, kita buka harga di 144 juta 144 teman-teman hmm. Untuk Xenia uh, tahun 2016 2015. Model barong ya Iya Batu betul banget. sekali Nah untuk kredit bisa ya Mbak ya? kredit masih bisa masih dengan DP ya, DP 15%. Pokoknya harus bisa apa sih yang nggak bisa untuk teman temannya dari Auto, uh -uh. yang Mbak Melda ya. Betul sekali. Hmm. Oke, teman-teman, tadi kurang lebih sekilas ya hmm. kita review mobil stok dari OLX Autos. Banyak yang pasti banget. mobil di OLX Autos ini banyak banget ya Mbak Melda ya. Banyak Jadi banget. stoknya banyak banget. Teman-teman gue usah khawatir. Cari mobil apa aja di OLEK Autos pasti ada. Betul banget cari nah. mobil apa aja, tinggal datang langsung kesini, ke sini boleh. Betul sekali. Boh. Betul ya. Jadi kalau nanti mau ke OLEK Autos yang ada di Bogor ya, jangan lupa janjian dulu dengan Mbak Melda ya, Mbak ya. ya? Betul. Dan juga. Tanyain dulu, Mbak, mobil ini ada nggak, Mbak? Mobil itu ada nggak, Mbak? Mobil Ono ada nggak? Iya, jadi betul. ketika teman-teman sampai di OLX Autos, mobilnya sudah disiapin. Iya, ya, Mbak? jadi uh, bisa konfirm dulu nih lewat saya. Nanti uh, mobil kita siapin di sini. Betul sekali. Ya, oke, teman-teman, jangan lupa ya tetap tonton terus channelnya Deros Auto ya, dan jangan lupa subscribe karena cuma di channel ini yang akan memberikan informasi seputar stok showroom ya, Mbak. Merda, betul. Ya, mas. betul sekali. Ya, oke Mbak Melda, sebelum kita tutup ada mungkin informasi yang mau disampaikan kepada teman-teman Derosa Auto atau calon customernya dari Mbak Melda OLX Autos nih ya. Silakan, Mbak. Oke jadi untuk semua yang wilayah Bogor yang mau cari mobil, cash atau kredit bisa langsung datang ke OLX Autos Karena iya. stok kita ini melimpah jadi iya. kalian tinggal langsung datang atau confirm ke saya Betul. Uh, Di 0812 -1940 1842 tinggal cek stok unit aja Betul Aha. sekali Dan untuk uh, subscribernya boleh langsung di like ya videonya ya Betul ya Jadi nanti tidak lupa saya informasikan juga untuk teman-teman sebelum membeli alangkah baiknya cek dulu terus test drive dulu dan jangan lupa nego sesuai dengan budget. Iya sesuai iya, banget ya, gitu. Betul. Siapa tahu dikasih mobil iya. impiannya, ya kan. Nah, hmm. oke teman-teman terima kasih banyak Mbak Mela terima kasih ya okay. sudah sharing dengan kita berbagi stok ya kan kepada Dirosa Auto. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di rumah yang nonton jualan eh jualannya lagi. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton ya subscribernya Derosa Auto Rezekinya banyak banyak rejeki dan Amin. juga beli mobil di OLX Autos Allah. ya jangan lupa ya teman-teman bawain aja duitnya sekarung ya kesini Boleh, kita bisa nerima cash kita itu di <laughs> siap kalau gitu teman-teman ya terima kasih banyak wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap di channelnya Derosa Auto. Oke. Berarti tinggal nge-shoot videonya aja.